assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tanganku ini ada handphone Samsung C1 aja ya dalam posisi terkunci frp ya akibat hard reset dengan cara senam jari ya dan untuk emailnya ternyata lupa sehingga nyangkut di bagian sini ya ini bagian verifikasi akun anda ini dia harus memasukkan akun yang pertama kali disinkronkan ya jadi caranya kita harus menekan tombol home sebanyak tiga kali dengan cepat ya, sehingga sampai keluar suara cantik ya suara cantik dari Google ya setelah itu kalian Tuliskan "L" seperti ini, lalu pojok kanan ya. Atas, setelah itu kalian klik lagi tiga kali untuk menonaktifkan playback ya. Lalu di scroll ke bawah, kalian cari kebijakan privasi ya, maka otomatis akan masuk pada Google ya. Untuk di sini kalian silahkan download Apex Launcher yaitu APK ya. Seperti ini Apex Launcher silahkan download dulu. Lalu jika sudah menginstal sila eh, mendownload silahkan klik di bagian pojok kanan atas yang merah ini ya. Silahkan cari bunduhan maka aplikasi terunduh sudah siap untuk diinstal ya setelah itu kalian elek install lalu pengaturan lalu klik sumber tidak dikenal ya di bagian sini klik oke OK. lalu silahkan kalian install ya tunggu beberapa saat menginstal Sekarang sudah selesai kalian klik buka di bagian sini ya maka otomatis akan masuk ke menu ya yey namun jangan senang dulu ya silahkan kalian pergi ke pengaturan cari tentang perangkat atau tentang ponsel lalu silahkan kalian cek versi berapa Android pada handphone kalian ya sini saya menggunakan versi Android 5.1.1 ya. Lalu setelah itu kita pergi ke Chrome. Kembali lagi kita buka tab baru di sini ya. Lalu setelah itu kalian ketikan nicoplaser ya. dot .blogspot.com kita akan download bahan untuk membipas FRP pada handphone Samsung C1 AC ya jika sudah masuk pada blogger saya disitu ada menu ya silahkan kalian klik di bagian menu lalu pilih FRP lalu pilih FRP nomor satu ya tunggu beberapa saat silahkan kalian Scroll cari Android sesuai versi kalian ya di sini saya menggunakan Android versi 5 saya akan download Google akun eh, versi 5 ya ini saya download dulu lalu perhatikan saat download di bagian bawah jika ada klik buka silahkan kalian buka seperti ini lalu pergi ke pengaturan lalu sumber tidak dikenal dicentang setelah itu kalian tinggal install ya tunggu beberapa saat setelah itu kalian klik selesai lah. Nah, di sini kita akan mendownload satu file lagi ya. Cari di sini yang namanya Quick Shortcut Maker ya. Silahkan cari yang cocok di sini Quick Shortcut Maker. Dan seperti tadi saat pengisaran klik di bagian buka ya. Lalu ke pengaturan. Setelah itu sumber tidak dikenal, kita centang. Lalu install ya tunggu beberapa saat lalu klik buka di bagian ini ya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kita Scroll ke paling bawah cari yang namanya pengelola akun Google Nah ini pengelola akun Google lalu kalian klik cari di sini yang namanya masukkan email dan sandi nah ini klik di bagian coba lalu klik di bagian titik tiga ya di sini kalian disuruh memasukkan akun Google yang sudah sebelumnya dipakai ya tentunya yang sudah aktif silahkan kalian masukkan di sini hmm, jika sudah memasukkan akun Google silahkan kalian kembali ya ke menu utama di sini klik bagian uh, back ya lalu setelah itu kalian pergi ke pengaturan ya cari yang namanya aplikasi Apex Launcher ya ini yang Launcher silahkan kalian uninstall ya silahkan kalian uninstall untuk aplikasi ini maka jika sudah berhasil terinstal atau ah, hapus ya silahkan kalian back kembali terus sampai ke menu selamat datang dan sekarang-sekarang bisa kita lewati untuk bypass FRP dan kita tidak perlu lagi memasukkan akun Google karena akun Google sudah tersinkron dari bypass yang tadi ya jadi tahap ini sudah bisa kita lewati Selamat untuk handphone kalian bisa kalian gunakan kembali Dan jangan lupa kalian klik subscribe ya Like dan share dukung channel ini supaya berkembang ya Untuk memberi tutorial-tutorial uh, seputar handphone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh